Oke okay, selamat siang Ini di video kali ini Gue akan kasih tips Gimana sih Biar gitar murahan lo jadi enak gitu Jadi empuk Gak sakit di tangan Ketika lo mainin Oke okay, langsung saja Gak usah banyak Ngomong ya Lo sediain alatnya Simple Cukup pengaris Pengaris yang besi ya Jangan yang kalau gua itu terus amplas halus saja kalau ada yang 1000 atau 2000 oke langsung saja kita mulai yang pertama kali itu kita cek apa kita cek necknya nah itu lurus apa enggak cara ngeceknya sebenarnya kalau mau nyetel sih enaknya pas ada senarnya ya guys jadi tahu gitu pas dipasang senar posisi senar stem itu naiknya melengkung atau enggak gitu kalau ini punya gua ada buat nyetelnya ini udah tanam besi jadi di dalamnya nih di dalamnya bentar di dalamnya intinya ada baut L L punya gue L5 ya ini buat setting setangnya itu naiknya melengkung cara setangnya mudah guys jadi cukup diputer pakai kunci L di sini nih di sini diputar ke arah jarum jam sedikit aja berapa gitu seperempat putaran gitu dicek lagi ngeceknya kalau gua sih pakai penggaris sih guys. Oke okay, jadi setelah lo cek setangnya ini udah terasa lurus necknya. Jadi sebelum lo amplas bridge nya ini yang putih, lo cek dulu ketinggian senar sama fretnya. Itu standarnya kalau di sih enak di dua setengah mili ke 3 mili. Dua setengah mili sama ke 3 mili. Jadi biar nanti enak lo butuh ini amplas nya itu berapa mili gitu jadi nggak begitu ribet oke. ini gue pakai gitar akustik tapi ini ada ininya apa ada nya jadi harus hati-hati ya ini ini nya kelihatan nggak oke jadi ini nya yang atas itu kan ada ininya apa bentuk-bentuknya jadi jangan di amplas yang di amplas yang bagian bawah aja oke berhubung tadi gua udah ngukur jadi gua mau amplas paling berapa ya setengah milih kurang lebih seperti itu lah oke langsung kita praktekin aja Nih. jadi ini harus rata ya, kalau dipakai buat gitar yang ada sepulnya akustik elektrik jadi ini harus rata soalnya di sini ada ini apa ini mic apa yang namanya bagus. jadi harus rata biar suaranya enak juga masuk ke sound belum merata. <tuh> kita pasang lagi sekitar berapa tadi ini ketinggian 1, dua setengah dua setengah berikutnya jangan kebalik soalnya beda juga ini bentuknya jadi ini yang ada cekungan satu ini di senar no 6 nafas paling tinggi ya sudah selanjutnya kita cek Fred Fred jarak ini Fred sama Fred jadi kalau ini, ini. jadi gini gantus nah, selalu letakin gini nah ini berarti ada yang fretnya terlalu tinggi jadi nanti kena senar ini sih fret nomor berapa ini untuk yang sini juga cek ini fret oh ini, betul -betul ini. ini paling tinggi. Kita amplas lagi. Pelan pelan aja amplasnya. Seharusnya pakai yang bidang datar aja sih. Tapi gue nggak pakai. Udah amat enggak kita ada alatnya. Udah, harus bagus satu udah, udah, udah, udah, udah, bunyi lagi jadi kayak gini guys kalau ini frame-nya bermasalah ya trouble tinggi jadi kayak gini nanti garisnya gini Ini gitu, gini Kita cek lagi di sini aman tapi troublenya di sini doang Oke okay, jika dirasa sudah kita coba aja langsung stem ya. Oke okay. okay, jadi gitar udah gua stem ya. Ini gua mau kasih lihat cara ceknya gini. Nah, ini jarak fret sama senar di fret 12 Nah ini, di, ini punya gua Sekitar 3 mili Kurang dikit Gua coba udah enak sih Jadi di fret 12 ya Yang ada ininya Titik 2 Ini kalau di gitar kalian mungkin titik 2 Nah titik 2 bener gak sih Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Ya bener titik 2 Oke untuk cek Apa setangnya Naiknya bengkok atau enggak, ini lo tekan di fret 12, di start nomor 6 ya, sama fret 1. Nah, kalau di tengah-tengah ini ngambang, nih, di sini ngambang gitu, ngambang berarti stang kalian rada bengkok, jadi bisa di stel, gitu, hanya posisi stand stem, ya. nah, stem itu lebih enak jadi diputar. di dalam sini ada kunci L kalau punya gua ini L5 jadi rada di tensengin sedikit atau di sedikit beda-beda sih tiap gitar yang tanam besi ini punya gua murah guys cuma berapa ya, gitar custom Kemudian dulu beli di solo sekitar 650an lah udah lama juga dan gua rasa enak Oke langsung saja kita coba buat main. Gua gak begitu pinter ya guys ya mainnya. Bila cinta... Nah, kita coba ganti sepi aja punya Oke, okay, thank you, udah lihat semoga video ini bermanfaat. And ciao.